Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Septi Planner Sebelumnya saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 Merdeka Apa arti kemerdekaan bagi bangsa kita tercinta Indonesia? Merdeka berarti terbebas dari belenggu penjajahan Setelah kurang lebih tiga setengah abad Jajah oleh bangsa lain, dan saatnya kita menentukan kedaulatan kita, menentukan nasib kita. Itulah arti kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lalu, apa arti merdeka bagi keselamatan? Mihil celaka Atau zero accident Bekerja dalam kondisi yang Aman, sehat Nyaman Selamat Tanpa terjadi satu kecelakaan Atau kecederaan Kerusakan properti Pencemaran lingkungan Atau terganggunya proses produksi Apakah itu bisa? Dan memungkinkan? Sahabat safety planner untuk mencapai zero accident, syarat utama yang wajib dipenuhi oleh perusahaan adalah Safety harus dijadikan sebagai nilai, sebagai value, dan safety harus menjadi budaya di perusahaan Untuk mengetahui tahapan-tahapan menuju budaya K3, sehingga suatu perusahaan dapat mencapai kinerja K3 yang Terbaik yaitu zero accident. Di sini, saya akan menguraikan satu teori kurva Bradley atau Bradley Curve yang diterbitkan oleh Dupont. Menurut kurva Bradley, ada empat tahapan atau klasifikasi. Menuju budaya k di perusahaan Saya akan lanjutkan video ini Namun mohon dukungannya dengan klik subscribe Dan bunyikan loncengnya Tahap pertama adalah kreatif Ini merupakan tahapan paling bawah di mana kepedulian dari manajemen dan perusahaan terhadap keselamatan berada pada tataran paling rendah. Pada tahap ini, keselamatan dilaksanakan karena berdasarkan naluri alamiah atau natural instinct. Keselamatan adalah faktor keberuntungan semata. Jika terjadi kecelakaan, mereka baru menyadarinya. Namun, beberapa saat kemudian, dia melupakan kembali komitmennya. Duh. Tanggung jawab K3 diwakilkan kepada manajer atau personel safety. Tidak ada keterlibatan manajemen terhadap program-program safety yang dijalankan di perusahaan. Pada tahap ini, ditandai dengan tingginya angka kecelakaan. Yang ketiga di perusahaan, naik ke tahap berikutnya yaitu tahap 2 dependent. Pada tahap ini, karyawan melihat ketiga adalah sebuah aturan atau prosedur yang wajib diikuti. Mereka melaksanakan aturan atau prosedur K3 ketika diawasi Atau karena takut terkena tindakan disiplin Tahap ini dicirikan dengan tumbuhnya komitmen manajemen Yang berdampak positif terhadap kepengawasan Pelatihan-pelatihan K3 mulai dijalankan Pada tahap ini Angka kecelakaan mulai mengalami penurunan dan kinerja K3 semakin membaik. Berikutnya, masuk pada tahapan yang lebih baik lagi, yaitu tahap independen. Pada tahap independen, setiap individu karyawan bertanggung jawab terhadap K3 diri mereka masing-masing. Individu memiliki komitmen, pengetahuan, dan kesadaran K3. Proses internalisasi K3 mulai dijalankan kepada setiap karyawan dan manajemen terlibat aktif di dalamnya. Pembiasaan dan pengakuan atas prestasi K3 mulai dijalankan. Pada tahap ini pula sistem manajemen K3 mulai dikembangkan di perusahaan dan diterapkan. Pada tahap independen ini, kinerja K3 terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Angka kecelakaan mengalami penurunan. Apakah kita cukup sampai di sini? Tentu saja tidak. Masih ada satu tahapan lagi yang harus kita raih. Tahap interdependent merupakan tahap keempat. Tahapan terakhir yang tertinggi untuk mencapai budaya K3 di perusahaan. Pada tahap interdependent ini, K3 sudah menjadi tanggung jawab tidak hanya diri sendiri, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab tim di perusahaan. Manajemen dan karyawan percaya bahwa peningkatan K3 dapat dicapai secara bersama-sama atau berdasarkan teamwork. Karyawan tidak menerima standar rendah dan mereka juga tidak mau mengambil resiko. Karyawan aktif berkomunikasi satu dengan yang lain untuk menyamakan persepsi terhadap K3. Karyawan saling menjaga, mengawasi, dan mengingatkan K3 satu dengan yang lain. Pada tahap interdependent ini, K3 sudah menjadi budaya. K3 dijalankan dengan sukarela, dengan senang hati tanpa ada satu paksaan ketiga diakui kebenarannya ketiga menjadi value nilai dari setiap karyawan yang ada di perusahaan Pada tahap ini k menjadi surga Nihil celaka atau zero accident merupakan satu target tujuan yang dapat dicapai secara bersama-sama Dari empat tahap atau klasifikasi budaya K3 yang telah kami urai di atas Kira-kira berada di posisi mana budaya K3 di perusahaan Anda? Mari kita renungkan dan kita jawab masing-masing Pada akhirnya, mari kita berkomitmen Dan yakinlah bahwa kita harus bisa lebih baik dari waktu ke waktu Membentuk budaya ketiga bukanlah secepat seperti membalik tangan Butuh perjuangan, butuh usaha keras, dan butuh komitmen dari semua lini Tapi yakinlah, Insya Allah pasti bisa Dan kita akan mencapai satu tahapan tertinggi interdependen Untuk menciptakan zero accident di perusahaan kita Sebelum saya akhiri, untuk mendukung kreativitas kami ke depan, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Like, komen dan share. Salam sepi prena.